Itu pernah ada yang ngomong bahwa dulu yang bangunan itu ada tempat atau matinya Yang teman saya yang bisa nih ngomong, tadi saya dilihatin sama, -sama. ada orang tua. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik mancing ingin kandang bengi ofisial bengi narasumbernya lagi pada sibuk jantikan makanan dia baik karena masuk pembawa acara dia orang dua cerita hal mistis nah sebenernya yang cerita hal mistis kini sebenarnya rada priwani kita ngeritakan karena apa ya bisa dibilang kejadian tahun kapan nah? Mulai terkuaknya di tahun 1990, nah, cerita ini sekitar tahun 2013 atau 2012. Dulu saya sempat kerja di salah satu minimarket lah. Nah, dulu bangunannya itu, bangunan dulu bangunan toko sih, cuman kayak bangunan tua seperti itu. Nah kebetulan ada renovasi pas pada saat renovasi di salah satu gudang bangunan tersebut terdapat lubang jadi bangunan itu besar cuman yang dipakai buat minimarket itu setengahnya dari bangunan itu nah, karena teman saya ngerasa penasaran jadi teman saya ini agak bisa ya, maksudnya dalam arti kayak anak-anak indigo kayak gitu <tuh> nah, karena satu penasarannya ngejak, eh ga itu ada apa? Nah soalnya teman saya karena bisa penasaran seperti itu, jadi dia itu pernah ada yang ngomong bahwa dulunya bangunan itu tuh ada tempat atau pematinya. Nah karena saya penasarannya terus berhubung, jadi apa ya nggak tahu dari mana, pokoknya lubang itu sudah ada, jadi minimarket posisi market cuma separuhnya gedung itu jadi gedung sebelahnya itu kosong nah di sampingnya tuh ada lubang nah karena saya sangat penasarannya itu jadi dia mencak saya sama teman saya satu lagi jadi posisi tiga orang nah masuk ke ruangan itu <tuh> cuma pada saat masuk itu suasana gelap karena benar-benar itu ruangan tanpa cahaya tanpa ventilasi ruangannya. Jadi bangunan zaman dulu Nah sudah sudah masuk di situ tuh banyak masih banyak perobatannya kayak sofa atau apa. Cuma sudah diselimutin sama kain putih. Tapi kain putih juga udah terkotor sama debu sama apa ya? Ya pokoknya debunya udah tebel lah mungkin karena udah puluhan tahun. Pada saat masuk ke situ auranya udah beda, pada saat masuk udah auranya udah beda, pencahayaan cuma dari HP. Zaman dulu itu HP, ya kerja nggak gak terlalu terang lah. sekitar tahun 2012 an dari HP itu, masuk ke dalam, nah, masuk lebih ke dalam lagi, semakin tambah gelap, semakin tambah gelap. Karena lubang yang itu tadi udah jauh juga sih. Hmm. Setelah itu. Kalau bisa dibilang sih ruangannya yang kita masukin itu ya ruang tengah, karena ada sofa sama ya posisi ruang tengah lagi gimana kayak gitu. Terus masuk lebih dalam lagi semakin gelap. Cuman pada saat itu saya udah gak berani di situ. Saya bilang sama teman saya, udah jangan. Sebalik maning belah. Apa soalnya sepetang buka tanpa apa. -apa. Nah, teman saya nurut ya wis, ya ayo cuman dia sih penasaran banget ada apa maksudnya sama pengen ngebukin bener nggak situ ada peti-matinya tuh nah sebelum balik lagi kita dihadapi pada saat itu di depan kita ada meja nah si meja itu ada album fotonya si album foto itu lumayan gede sih album fotonya nah pada saat kita membuka album foto baru juga dipegang. Itu ada suara. Suaranya itu seperti suara apa ya? Eggbox itu. Yang benar-benar, kaum noming. Nah, kita bertiga kan sangat ragapan ini kok suara dari mana cuman kita gak, gak ada yang mujat, gak ada yang berani ngomong maksudnya. Cuman pas kelihatan liat kayak gini semua. Pada giliran geleng kepala semua. Ini punya siapa maksudnya suara dari mana? Pas banget ketika nangkak buku itu, atau album itu, maksudnya semua lo nah selesai album fotonya itu kita buka, ternyata itu foto pengantin nah kita buka foto pengantinnya yang eh, zaman dulu sekitar tahun 80-an, 90-an sedangkan kejadian itu sekitar ke tahun 2012-an nah foto pengantin, ya gimana foto, ya bahwa orang zaman dulu lah ya, masih rambut agak gondrong, yang perempuannya yang rambutnya agak apa yang kare itu, maksudnya, nah, setelah selesai tutup lagi, tutup. karena udah, apa ya? Pada situ baru berapa menit, cuma udah rasanya ini enak Kalau nah, udah beda, sudah. Kalau semakin dalam lagi, kita cahaya udah gak ada, bila. udah pengap di udah disitu, Terus, debu. sarang-sarang laba-laba, pokoknya udah, udah, wah, udah, lah. udah, udah, udah, udah, karena udah, udah, udah, lagi udah, ada hal apa-apa Jadi kita bertiga Mutusin untuk baik lagi Keluar dari ruangan itu Nah ketika keluar dari ruangan itu nah, Si lubang itu kita tutupin Karena tadinya lubangnya itu Itu juga ataman saya udah tutup aja katanya <tuh> Jadi kita pangani pakai air Tutup Tutup setelah itu Kita keluar, ngambil nafas Soalnya posisinya itu Kalau di sini samping ini sebelah-sebelahan sih itu pas di gudangnya gudangnya menyematnya ya jadi bangun itu gede panjang posisinya nah setelah selesai yang teman saya yang bisa nih mom, tadi kita di saya dilihatin sama apa yang pengadaan perempuan ya bener iya sih. cuman tuh hawanya tuh kayak sedih tapi apa ya dia bilang dia ya kayak sedih lah gitu lah. nah Pokoknya mah kayak mendam sesuatu apa tuh cuman teman saya nggak tahu semua sedangkan dia mau berinteraksi aja maksudnya takut dalam arti nggak seberani apa ya enggak itu dia juga walaupun dia bisa juga jadi ya udah si ceritain gantung gantung gantung dengan dengan apa ya dengan masih tanda tanya benar nggak seperti matinya nggak bertemu jawabannya dan siapa itu kenapa yang di, yang, yang apa yang nunjukin itu pengantin perempuan ada di situ. Nah, selama beberapa tahun? sekitar tahun 2022, tahun kemarin. Ya, saya juga udah lupa ceritanya. Kebetulan ada teman saya, teman saya baru, baru ketemu itu SMP, baru ketemu lagi di tahun u saya ngobrol, awalnya ngobrol biasa, lama-kelamaan saya ngobrol cerita itu Karena keluarganya dia Tahu atau masih ada hubungan lah Dengan si lokasi bangunan tersebut Yang punya bangunan tersebut Jadi saya kan tanya Tanya saya ceritain dulu Saya ceritain dulu dari awal Jadi Pas diceritain Dia juga kaget Kaget Loh, Kok iya tanya yang betul nah, Ternyata apa ya ya bener benar kayak ngerasa kejadian kapan baru terkuak terbuka eh, jawabannya sekarang-sekarang sedangkan mungkin teman saya yang itu mah, masih penasaran saya juga belum cerita sama temen saya itu terus kontak sama yang ini, yang penasaran tentang bangunan tersebut nah baik lagi jadi dia cerita saya tanya dulu itu sebenarnya siapa jadi itu tuh emang benar ada pengantin baru bukan, bukan bukan baru baru banget sih emang, maksudnya udah jalan berapa bulan lah maksudnya nggak belum sampai satu tahun jadi pengantin perempuan ini yang cewek ini meninggal dia meninggal karena penyakit maaf kalau nggak salah ya kimnya atau gimana gitu nah jadi apa ya bukan saya ngambil kesimpulan sendiri ya benar yang apa yang dikatain teman saya <tuh> Ini nih Mister ini, maksudnya ini nih ada kesedihan. Sama teman saya ini ada kesedihan. Lagi-lagi dia ngomong ada kesedihan. Kesedihan apa ini? ya mungkin itu karena dia mungkin masih masih apa ya baru pengantin baru, terus dia udah udah udah meninggal. Jadi kayak semacam apa ya? Ada hal yang belum selesai kalau dari dia. Karena pada saat itu teman saya ngomong yang cewek itu dia ngap apa dengan kondisi maki daun pengantin warna bukti udah gede ngelihatinnya tuh gede kata, kata teman saya. Nah, itu kan waktu. Maksudnya saya sampai ya ampun, berapa tahun coba hampir 10 tahun kejadian itu baru terulang sekarang maksudnya. Nah, saya nanya lagi, itu kalau katanya ada petimati di situ nah, emang waktu itu sempat ada petimati di situ tapi itu katanya sih cuman transit lah. nggak ngerti. Tapi kata dia juga nggak tahu peti mati itu dibawa ke mana atau Emang masih ada di situ, atau udah dibawa pergi kemana? Nah, berarti dari peti mati itu maksudnya mereka ternyata benar di situ dulu sempat ada peti mati. Cuma nggak tahu terus kita juga pada saat ke situ belum 50% juga belum apa e explore bangunan yang sebelah yang kosong itu baru seberapa. Cuma paling 25% nya dari bangunan itu karena kondisi gelap tanpa ada oksigen, ventilasi, mau apa kondisinya nah, jadi saya tuh, ya ampun ini kok, bener-bener ceritanya kapan kok bisa, ini kan bener-bener hal yang, apa ya bukan menakjubkan sih, cuma kayak dikasih tau jawabannya kok sekarang, maksudnya tentang mati-mati, sama yang itu ya, pokoknya teman saya penasaran, yang satu ini kesedihan, ini kesedihan kesedihan apa dalam hari saya ngomong-ngomusnya? ternyata adanya itu jadi si cewek itu dia meninggal karena penyakit leukemia kalau nggak salah pokoknya itu leukemia mungkin karena apa ya bisa dibilang dia ya, cintanya belum diselesaikan ya bisa dibilang gitu jadi ketika napakin si cewek ini pakai luar pelanten dia lagi sedih spesies wajannya gitu jadi apa ya itu ya yes. istimewa ini hal mistis yang saya alamin waktu dia ya. karena terjawab di di tahun yang sangat sangat lama sekali 2022 baru terkuak hal di dunia. jadi untuk seperti mati betul pernah ada di bangunan itu cuman katanya cuma nasib atau seperti apa nah dia juga nggak tahu Pertimati itu masih di situ atau dari bawah lain nah untuk kejadian hal itu ya ini mah apa ya percaya percaya sih cuman ya kalau ditarik sampai pautin sih ya kayak gitu ada cerita dibalik situnya Tapi kalau hal itu yang apa ya, yang nontayangannya orang itunya kelakunya sekedar cinta kau si itu sih ya baik lagi antara kepercayaan masing-masing lah. Cuman waktu saya waktu gitu ngalamin itu emang saya sih nggak dilihatin Cuman hawanya tuh hawa mistisnya tuh beda. Bukan apa ya kayak ada kan hawa mistis takut, benar-benar takut. Jadi itu mah benar-benar dulu ya. Ya, house 9 gimana lah? Ada bawa house bener Benar-benar yang kayak kita juga yang di situ terbawa. Gitu. Nah, ya kok dari satu cerita setiap mistis yang banyak. Mungkinnya paling saya tahun dikit ya. Sambil menunggu narasumber-narasumber lainnya karena narasumber kalau pembawa acara kadang waktu di pas. Karena masing-masing punya kesibukan masing-masing. Insya Allah saya bakal terus update untuk podcastnya di kandang bumi cerita mistis maupun cerita hal pengalaman lainnya. Untuk malam ini terima kasih. Nanti saya akan cerita lagi hal mistis lainnya dan maaf untuk hal cerita ini saya hanya menceritakan pengalaman dari saya saja bukan ada hal hal yang di untuk apa ya untuk e, menyakiti orang lain ataupun e, apa membuat cerita lama lagi ini sudah hanya berbagi saja berbagi pengalaman saja ya nah, terima kasih waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh